ini dibagi dua ada pagi ada malam banyak lebih uh, ah besok nonton ada ada pagi ada malam ada mendung ada hujan besok acaranya pagi dan malam. Besok. Ini dia ada Nian dia, dia. dia ada. Nia Om ada Omepak ada Omet, ada Ini ada ada ada Tiafi juga. Oh iya ini Pak dan Haji ada, yang ada ada selfie dan ada bintang tamu spesial. Besok oh ya Harus datang dan dia akan tampil malam. Ya, Siapa besok. dia? Pokoknya datang saksikan sendiri. Iya. Tempatnya. Ini nantinya sih. <laughs> Aku enak. Yes, ternyata dia. Mereka belum tahu kalau eh, Tuhan yang 12 ada. belum, anaknya satu ulang tahun. Oh iya. Oh iya. <laughs> Anak gue satu ulang tahun. Namanya Double R. Rara ulang tahun kan 아 ah. Sendalnya Cepi Bisa boncengan